Euro USD bullish, cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan euro/USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.15600 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.15352. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Oktober tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212